halo guys, welcome back to my channel Derosa Auto. Apa kabar semua teman-teman Derosa, dimanapun anda berada. Hari ini kita balik lagi nih, datang lagi ke tempatnya Pak Haji Charman, Pak Haji Herman, Charman Mobil Indo. Nah, kita akan mereview beberapa mobil yang ada di sini, yang tentunya sangat merekomendasi untuk teman-teman yang lagi cari mobil bekas. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik, baik, baik. Hai, ya. Hari hari ini saya mampir lagi nih Pak nih. Boleh, Ke showroom Pak nih. Ini kayaknya unit udah wajah baru semua nih Pak Haji. Wajah baru ya, Wajah baru semua ya. Yang lama-lama udah habis ya. Alhamdulillah, yang lama-lama sudah habis ya Ini wajah baru-baru semua. wajah baru-baru semua ya. Ini kita mau review ada berapa mobil nih Pak Haji? Ada lima Ada lima mobil ya? lima mobil. Apa aja Pak Haji? APV, Kejang SLG, sama LGX udah di kode dealer. Ya. Kita mau mulai dari yang mana nih, Pak Haji? Dari yang APPI dulu. Dari yang APB dulu. Ah, ini APPI 2004. Ya, Pak Ji. Ini APPI tahun berapa, Pak Haji? Tahun 2004. Tahun 2004. Ya coba Pak Haji kasih kisi-kisi untuk mobil ini ke teman-teman di derasa sekalian. Mobil ini tahun 2004, pajak baru bulan 1 udah dibayar, bodi mulu siap pakai siap pakai siap pakai pajaknya baru Ji ya, ya baca baru AC dingin AC dingin AC dingin mesin-mesin uh, ada yang rebus kembali Mesin gak, gak ada yang rembes, garing halus tinggal pakai aja udah tinggal resip -resip. mesin gak ada yang rembes, garing halus tinggal pakai aja kaki-kaki gimana Ji? kaki-kaki nyaman kaki-kaki nyaman ya. secara keseluruhan dandan bodi gimana Ji? bodi tidak ada dandan tidak ada dandan tidak. siap pakai aja siap pakai tahun 2004 2004 tahun 2004 Teman-teman sekalian, ini ada APV tahun 2004 tipe GL, Pak Haji ya? L. Tipe L. Iya, tipe L. Karena tahun 2004. Iya, benar Belum arena sih, Pak Haji ya? Ya, ya? L ya? belum. Ini ada APV L tahun 2004 dengan kondisi sangat istimewa, ya kan? Bodi nggak ada dandan, AC dingin, kaki-kaki senyap, remesin nggak ada yang rembes, pajak pun baru. Baru, ya. Atas nama sati. perorangan Pak Haji ya? Nama saya sendiri. Atas nama Pak... Baji sendiri. Berarti iya. ini alamat Cileduk eh Cileduk Tangerang Kota. Alamat Tangerang Kota, Baji iya, ya. Tanggerang. Alamat Tangerang Kota. E, harganya berapa, Baji? Ini dibuka harga 60 juta nego. 60 juta nego. Iya. 60 juta nego coba-coba dirusak sekalian. Ini Pak Haji dengan kondisi yang istimewa ya kan, udah rekomendasilah buat teman-teman semua. Nah, dibuka harga 60 juta. Masih betul. bisa nego Pak Haji ya? Nego, iya. Kira-kira negonya sampai berapa Pak Haji? Negonya ini enggak sedikit-sedikit, langsung pangkas 2 juta. 2 juta langsung iya. ya. Berarti bisa di angka 58. 58. 58 juta, juta dihabisin nih sama Pak Haji nih udah. Iya. Rekomendasi siap sekali pake, Pak Haji ya, siap, iya, siap, siap pakai. Pake. Tuh buat teman-teman nih yang lagi cari APV terutama yang tipenya L, ini ada atas nama Pak Haji sendiri. Betul, betul. 58, 58 juta. 58 juta Pak Haji ya. Tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin. Iya. Gas buat lebaran. Hmm, <laughs> Selanjutnya ada mobil apa, Pak Ji? Ini ada Kijang kapsul. Ada Kijang kapsul. Ini yeah. Kijang kapsul tahun berapa, Pak Ji? Ini tahun 97. Tahun 97. Coba ke Pak Ji kasih kisi-kisi untuk teman-teman semua. Ini Kijang kapsul tahun 97, tipenya SGX, pajaknya hidup bulan 9 Alamatnya Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ya? Alamat Rangkas Bitung, betul, Kabupaten Lebak. Betul. Nah, teman-teman di Rosa untuk next yang berikutnya ini kita punya Kijang yang kapsul SGX -E ya. Kijang kapsul SGX -E tahun 97. tujuh. Kita punya Kijang kapsul SGX -E tahun 97, pajaknya bulan panjang. 9 ya, tahun 2023. Dengan ya, ini secara keseluruhan secara bodi ada dandan enggak, Pak Ji? bodi ini tidak ada dandan tidak ada dandan ini siap pakai interior Saya dingin kaki-kaki senyap semuanya tinggal pakai lebaran tinggal pakai lebaran aja, aja. isi bensin tinggal isi bensin aja yes, ini sekali lagi tinggal, tinggal isi bensin, isi bensin, bensin aja kaki-kaki senyap mesin gak ada rembus bodi juga mulus untuk yang cari mobil SGX -E. ini rekomendasi banget Paji ya nah, ini seta ada tambahan nih. ini kan upgrade oh ini udah upgrade kan uh, Paji ya kayak ya? ya, tahun muda Bempa oh berarti ya. ini Lampu, grill, bemper itu iya, udah upgrade ya, Pak ya? ya, Ji? Udah, udah udah kayak tahun udah muda. Udah kayak tahun muda, Pak Ji? Iya. Udah keren banget. Nah, keren. ini ngomong-ngomong, Pak Ji. Buka yang berapa nih? Ini buka murah, 59 juta, Nego. 59 juta, Nego. 59 juta masih bisa nego ya, Pak Ji? Nego. Ya? Ini buat teman-teman di Rosa nih, Pak Ji. Kira-kira, seperti biasa. Negonya sampai berapa, Pak Ji? Di sini, negonya langsung pangkas-pangkas aja. Dua langsung pangkas-pangkas aja ya? 2 ya. juta, 2 juta aja. Iya, nah, buat teman-teman sekalian nih. Yang cari kijang kapsul SGX, ya kan? Ini rekomendasi ya, banget. Mobilnya masih oke, okay, masih bagus, siap buat lebaran, Pak Haji. Ya, siap, siap buat lebaran. Siap. Nah, ini kira-kira nih, Pak Haji. Nih, kalau suka, temen teman nih, di sini nih, bisa kredit nggak sih, Pak Haji? Kalau mobil tua ini kan nggak bisa kredit, nggak bisa kredit ya. Terus kita juga grosir jualnya murah. Oh berarti tepat, buat buat iya. bajongan juga masih bisa Pak baji ya. Masih bisa buat pedagang. Buat pedagang. Bisa, iya. Oh berarti kalau di sini nggak sedia kredit baji ya? Nggak sedia kredit. Karena memang kondisinya dari tahun sih baji ya. Dari tahun. Tahun-tahun tua ya, ya. Dari tahun tua. Siap siap. Oke baji, kita punya mobil apa lagi baji? Masih ada kijang kapsul juga di sini rajanya Kijang. Udah Raja Kijang loh. Pak Baji Herman Carman Mobil Indo Cipondo Raja Raya kijang, Raja, Raja Kijang memang iya ini ada Kijang tahun berapa Pak Ji ini 97 97 tipe LSX tipe LSX ini kita punya rekomendasi buat teman-teman sekalian Kijang tahun 97 tipenya LSX coba Pak Ji kasih kisi-kisi buat teman-teman dari sesuai ini Kijang tipe LSX tahun 97 Kijang LSX 97 cuma AC belum double AC belum double interior ori ini hanya pajak kelewat nih tapi terima BBN pajak lewat terima BPN betul alamatnya mana Baji sekarang untuk sekarang di alamat Jakarta mana Jakarta Barat Jakarta Barat Ya. untuk sekarang Baji ya Jakarta berarti Barat. ini kalau sumpah mani temen-temen derosa minat dengan mobil ini itu terima BPN Baji terima BPN langsung balik nama Iya ini dibuka di angka berapa Baji 58 juta saja 58 juta terima BPN terima BPN sobat-sobat terima derosa ini kita ada satu lagi rekomendasi Kijang ya kan LSE tahun 97, 97. Yeah. 58 juta kondisinya langsung terima BBN. Iya. Yeah. Ini untuk alamat mana Pak Haji nya Boleh mana aja. Mana aja bebas. Untuk Jawa, untuk Jawa, untuk, untuk Lampung. Mana aja bebas, mana aja bebas pokoknya. Yeah, pokoknya tahu. intinya dengan harga 58 BBN terima BBN. Cabut berkas. Cabut berkas. Iya. Coba kurang gimana nih Pak Haji nih? <laughs> 58 juta tahun 97 terima yeah. BBN. Teman-teman sekalian, Ini ngomong-ngomong 58 pangkas lagi 2 juta. Lima kalau terima bbn paling kurang sedikit lagi, kurang sedikit lagi ya. ya nggak nyampe 2 juta, juta ya? Iya. Ya, masih bisa bisa nego lah. Masih bisa nego, masih bisa nego. Pokoknya, teman-teman ya. yang penasaran sama mobil ini langsung aja datang ke Carman Mobilindo ya. Pagi ya, betul ada LGX nih. LGX ini ada LGX baru masuk juga nih. Ini ada Kijang LGX baru masuk juga. Pagi ya, betul baru masuk ini baru tahun masuk berapa? Pagi tahun 97 Tahun 97. Betul. Sekali lagi, Pak Kasih kisi-kisi buat teman-teman deru sekalian Pak Ji. Ini kijang LG tahun 97, pajak juga hidup, bodi mulus, siap pakai, bodi ngaleng Betul. ya kan, interior oris, dingin kaki-kaki senyap Bereh, komplit sudah ya? kumplit Secara bodi ada dandan enggak, Pak Tidak ada. Enggak ada dandan secara bodi. Tidak body. ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Iya. Warnanya juga masih ngejereng banget nih, Pak ya. ya. Ban tebal-tebal semua siap tebel Ban tebal-tebal semua, Pak ya. AC juga dingin ya, Pak Ji ya. AC dingin. Ya, mobil-mobil tua kan terutama AC ya, Pak Ji ya. ya. ya kalau ini kan biar bawanya tambah semangat betul, ya, dingin. kita cari mobil tua yang betul-betul bagus, yang betul-betul bagus. Dari mesin, kaki-kaki, interior, AC semua harus bagus. Harus bagus. Harus, harus bagus. bagus. Nah, ini ngomong-ngomong dibuka di angka berapa, Pak Ji? Ini buka harga 63. 63 juta. 63, 63 juta dengan kondisi pajak di bulan 7 2023. Betul. Ini alamat mana, Pak Ji mobil? ini alamat Jakarta alamat Jakarta juga betul. alamat Jakarta juga tapi ini pajak masih hidup teman-teman hidup semua nih iya. bulan 7 2023 betul masih ya berapa bulan lagi lah masih, masih adalah untuk lebaran betul lebaran ya. masih ada nah ini harganya berapa Pak pagi 63 63 juta betul 63 juta sobat-sobat derosa jadi kalau sobat-sobat derosa cari mobil yang ya di sini pokoknya rajinnya kijang Pak Haji, Rajanya ya. kijang. Rajanya kijang. Pokoknya untuk kijang-kijang ya tahun 2003 ke bawah Pak Haji ya. Iya. Di sini mah banyak, coba-coba. Banyak, banyak. Tinggal datang aja langsung ke showroomnya Pak Haji. Kalau masalah harga mah langsung nego di tempat aja Pak Haji nego ya. Di tempat aja. Nego di tempat ya. aja. Pokoknya kalau cocok bungkus. bungkus. Cocok bungkus. Nah next ada mobil apa lagi Pak Haji? Ada kuda diesel nih. Kuda diesel. Kuda diesel tahun 2002. Ini barang istimewa nih kuda diesel tahun 2002 barang istimewa kisih kisinya gimana Pak Jini untuk mobil ini ini kuda diesel tahun 2002 pajak hidup AC dingin, sudah interior ori, kaki-kaki senyap, mesin juga halus waduh sekali lagi istimewa teman-teman istimewa <laughs> istimewa, pajaknya sendiri masih hidup Pak Ji, ya masih hidup bulan 11, bulan 11. tahun 2023 Betul. jadi masih panjang ini masih Pak Jini masih panjang masih panjang AC dingin, kaki-kaki senyap, mesin nggak ada rembes Pak ya? Nggak ada Ban-ban juga masih tebel semua Pak ya? Tebal semua, kaki-kaki juga nyaman Untuk bodi keseluruhan ada dandan nggak Pak Ini udah nggak ada dandan Nggak ada dandan Tinggal ya. gas aja ya Pak ya? Tinggal gas aja Teman-teman, yang cari mobil kuda diesel tahun 2002 Saya rekomendasi sekali nih Karena mobilnya memang secara bodi nggak ada dandan Tidak ada dandan AC dingin AC dingin Mesin nggak ngobos kaki-kaki senyapan baru semua, waduh, pokoknya ya. tampilannya gagah banget ya, Pak satu lagi di sini, apabila mana jadi beli unit di sini kita ganti oli baru dulu sebelum pulang. Waduh, teman-teman lihat -teman, sekalian, gratis oli baru gratis sebelum oli pulang. Baru. Iya. Jadi kalau teman-teman jadi ada yang ngambil unit di sini betul sebelum pulang ganti oli baru ganti oli baru dulu nah kalau ada komplain komplainan gimana nih pak jie komplainan kita tanggapi namanya orang komplain oh kan gitu ya, ya... ditanggapi ya ya mobil mobil tua kan harus paham kita makanya kita cari unitnya yang betul betul udah siap pakai betul pak siap pakai. ya terutama buat temen temen derosa nih yang lagi cari referensi lagi cari-cari mobil murah yang budgetnya di, di bawah seratus ya Baji ya, betul, betul. budget di bawah seratus atau di bawah tujuh juta lah ya Baji ya, ya? Di sini terjangkau semua. Terjangkau semua terjangkau. ya. Bahkan Haji untuk uh, ya yang lagi-lagi belajar dagang juga buat bajuan kayaknya seharga masih boleh, boleh, masih masuk iya. ya Baji ya, ya. Masuk ya. Tinggal datang aja ke lokasi dinego teman-teman sekalian dinego cocok harga bungkus ya Baji ya. Bungkus. Sekali lagi Baji, ini tadi di harga berapa Baji? Ini di 76 76 juta, betul. Kuda diesel tahun 2022 ribu dua Eh dua ribu Dua ribu dua. teman-teman dua ribu Kuda diesel tahun 2002 di tujuh 76 tujuh nego. Tujuh masih nego, nego. Nah, ini masih ada stok lain lagi Pak Ji? Kebetulan stok kita habis ini unit-unit baru semua. Unit-unit baru ya, semua ya, -juri baru. sudah tidak ada sudah lagi. Sudah tidak ada di. Ya ini baru masuk kandang semua nih. Karena ini memang Bertepatan momen lebaran, Baji ya. Betul. Momen lebaran ini betul. juga saya rasa kalau temen-temen nggak gercep ini juga nah ini hilang kan. nih. <laughs> Pokoknya hmm. yang minat hmm. cepat datang ke sini ke Jalan Asimasari tepatnya Gang Parit Cipondok Kota Tangerang dengan Pak Jerman. Iya, betul. Nomor oh. teleponnya berapa, Pak Ji? 0812 08 eh 0812 1274 554 WA ya kan? Ada nomor lain, Baji Nomornya cuma satu, satu saya. aja ya, satu aja. single aja pokoknya, single aja, single aja. nah teman-teman dirusaha sekalian, ini sementara stok Pak Haji, karena sudah habis ya, tinggal beberapa tadi yang sudah kita review, nah untuk teman-teman semua yang lagi cari-cari mobil bekas, saya sih rekomendasi banget ya, tadi unit-unit yang tujuh 70 jutaan, semoga jadi, ibar kata jadi ini buat teman-teman nih, jadi bahan pertimbangan nih, Ya kan. Nah kalau su kiranya penasaran atau ada yang cocok dengan unitnya, Silahkan langsung datang ke corumnya Pak Jerman. Betul betul. Ya gitu Pak Ji ya. Iya, ada yang mau ditambahkan Pak Ji? Eh uh, sementara itu aja. Kita hanya menyampaikan siapa yang lagi cari unit, Silahkan datang ke sini. Silakan Saya datang ke sini. karena unitnya terbatas. Unit terbatas. Ya. Oke. Ini sudah terbatas, stok pun sudah mau habis. Oke. Mumpung ya. ada unit-unit baru nih gitu. Jadi mumpung ada unit-unit baru ini ya. juga masih angkat-angkat semua ya Pak Ji ya. Masih angkat-angkat baru masuk kandang nih. Okay, Oke, siap-siap. Eh, masih masukkan. Oke, okay. masukan dan... okay, Pak Ji. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak terima untuk kasih. reviewnya. Terima kasih banyak untuk referensi buat teman-teman. Uh, okay. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.